Oh, wah, kali 2 lemba, kali 15-nya lewat. Kali 100 dapat aja di sini. Aduh, aduh, aduh, Kali 10, kali 100. Aduh, auto sempak. Kali kali 20-nya juga dapat. Aduh, ini auto, auto sempak lagi ya kawan-kawan. Aduh, aduh. Kali 100 kali 20. Eh, juga dapat. Aduh. Aduh, kali dapat semua anjing. Anjing ini kali, udah kali. Aduh kali 200. Aduh, lewat aduh kampret aduh bak lagi ya kawan-kawan uh, uh, wah bak swin mamang jody the king of olympus halo halo wayang apa kabar ya he, he, semoga semua baik baik saja iya ketemu lagi seperti biasa dengan mamang Joni ya di channel tersinta kita wayang jackpot oke seperti biasa mamang Joni mau main sih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 Turbo lagi. Oke. Okay. Jos, siapa Iya, kuning. Cawannya boleh ikut pecah. Oke, okay, birunya juga pecah. Aduh. Waduh, tidak diultia ya si Kakek Jahanam ya. Enggak apa lah awal-awal ya. Oke, okay, biru. Aduh, tidak ada lagi langsung gasken ya coba ya all-in ken kumamang joni ya kita lihat dapat apa ini okay. eh yeah. aduh kaldu lewat oke okay, hijau kena kuning juga jadi itu mantap birunya juga jadi ungu cawan oke okay, kali lima saja ya lumbayun pecahannya juga lumbayun banyak ini ya Oke, okay. He hehe mantep nice nice. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Awal yang bagus ya kawan-kawan ya hehe. Oke okay, kosong, iya kuning, ulti. Aduh, dulu kali tiga oke okay. kali tiganya dapat. Oke okay, biru. Allah, wah des ya, Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. aduh. Oh, Aduh-aduh makotanya jadi ya Kali dua kaldu kalu cantik ya Enak sekali ini 40.000 Sempak yang pertama tipis-tipis kawan-kawan Oh ya lagi Oh biru jadi Kuning satu lagi ya Tidak dikasih Aduh anjim Sayang ya Tapi nggak apa-apa Masih ada enam kita lihat ya Oke kali dua Aduh, aduh. Aduh iya ijo kasih satu lagi sekitar naki. Aduh ke oke kali dua Oh Aduh siap Oh ijo biru auto jadi oh ungu ultinya Aki iya kaldu cantik ya enggak papa enggak papa enggak apa-apa kaldu cantik juga yang penting udah sempak ya mm, mm, mm, 82 ribu cuan lah ya he, balik modal lagi sama dikasih 40 ribu lagi oke nggak apa-apa cuan 42 ribu ya ayo kita di spin cepat 10 Bung, aduh lewat kali 5 gak ulti mana nih si aki ayo oke oke kosong ya he, kita tunggu oke okay, aduh kali 6 lewat itu kebetulan, aduh, aingah kuning boleh, apalagi. Oh, oh, oh, wahannya uh, uh, mm -mm. seperti biasa. Memang Joni ingatkan, Hayu kepada kawan-kawan ya yang mau bergabung, yang mau ikutan ya dengan komunitas. Memang Joni, memang Joni sematkan di kolom komentar. Hayuk masuk, hayuk di sana. Kalian bisa minta-minta info-info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 Mamang Joni main di Boswin 168 kawan-kawannya Hayu atau Mamang Joni tunggu di komunitas Mamang Joni ya kalau nama komunitasnya komunitas KSS Iya di sana juga Mamang Joni lagi bagi-bagi baju komunitas siapa yang mau ke Hayu gabung Boswin juga Ini lagi mengadakan Mana kakek uh, uh, Event ya uh, Hayu yang mau ikutan event Hayu join di Komunitas Mamang Joni Nanti di sana Ada syarat dan ketentuannya Kalau mau ikutan event ya Oke okay, hayu mm -mm. Oke okay lah kita kocok, kocok Aduh satu lagi itu Astaga Aduh Yang itu skater ketiga sayang ya Gak dikasih satu lagi ya Si Aki mah kampret memang ya Oke okay, kosong Kosong, kosong, Alah nggak? go kalau belum, boy boy. Aduh, oke, okay, kuning Jo Hmm, hmm, gue lanjut tanahnya. Aduh, aduh, aduh, oke, okay, Jo Oke, okay. oke, okay. aduh, kuning. Hmm, wah, oh, aduh, aduh, aduh. Coba ya. Langsung Kita all in lagi ya Di bet 40 aja ya Oke okay. All in ken si aku Memang Jonima Eh Iya Kita lihat ya Kawan-kawan dapat apa ini Di all in ken Oke okay ya Oh kosong awal Awalnya apa kosong oh. Aduh siya boy Alah Ulti kakek huh? lulus oke kali dua kaldu kaldu cantiknya enak Aki kaldu di kaldu kaldu kaldu hmm hmm oke aduh ya oke eh siahudu kali 15 langsung pecahnya banyak waduh waduh waduh waduh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 Oke makot Aki mana ulti lagi Aki Aki mana Aduh anjing Aduh anjing Aduh anjim Tidak di ulti Aduh Aduh Sayang makotanya jadi Tapi tidak di ulti Aduh kaldu lagi Ultinya ya hijau Oke okay. Ungu uh. Aduh Lulis memang joni Aduh Oke okay.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 Oke cincin, boleh kakek kasih sketaknya dua lagi, sketaknya dua lagi boleh. Alah, kamana iya Aki? Aduh, Aingah aduh Ainganya. Oh, enggak apa-apa yuk kita langsung all in kan kumamang Jonima, one in kan anjim, ya si kakek celano, iya. Oke langsung. Eh, udah wah. kali dua lewat, kali lima belasnya lewat doang goblok. kali dua lima kali 15 belas anjim, wah. Ini dapat aja di sini. Aduh aduh aduh aduh aduh. Kali 10 kali 100. Aduh auto sempak ya kawan-kawan saya pakai jeans. Wah, ya enak enak enak aduh aduh aduh. Ini mah masih jauh lagi teman. Eh, aduh si Boy. Eh, alas dia lewat Aduh Eh, kali 100 kali 20 dia juga dapat. Aduh, ini auto auto sempak lagi ya kawan-kawan. Aduh aduh aduh mau nyuri kaget. Aduh aduh. 1,5 aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, kosong. aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, ngomong aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, kali aduh, kali, dapat semua. Anjing. Anjing ini kali. Udah kali. aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh ngomong-juring ngomong apa lagi ini aduh bingung aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh wangi wangi wangi ya enak ya kawan-kawannya aduh aduh ini kakek lagi weh aduh kali dua aduh lewat doang aduh kampret aduh aduh aduh Si kakek aduh dikirain kali gede ya aduh ayam Oh, oh, tapi nggak apa-apa udah kali banyak. Oke, okay. Bam lagi. Ah, Oke, okay. auto sempak lagi ya kawan-kawan. Wow, Maxwin, Mamang Jody, The King of Olympus. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Maxwin 12 juta ya Mamang Jody kaget. Aduh, gemetakanin Mamang Jody. Aduh aduh, aduh, aduh, aduh, Aduh, kalinya keluar semua kalim ultimerahnya ya. Aduh. 500, ratus seratus dua setengahnya nggak kena aduh aduh si kakek lagi baik sama si cucu ini aduh kakek satu nunggunya mamang Joni mah mau oh, udah tuh <laughs> kalau gini mah langsung kabur aja lah ya modal gocapnya dua belas juta sih siaki goblay Aki goblay siaki goblay aduh sih mamang Joni aduh kaget ya <laughs> buat kalian makanya hayu gabung ke komunitas mamang Joni di sana kita bagi-bagi pola ini aduh mamang Joni juga dapat di komunitas KSS Uh, komunitas Slotek Santuy ya. Uh, komunitas Mamang Joni di sana pola polanya banyak. Kalian bisa ikutin aja semua ya. Aduh. Ini uh, Mamang Joni masih gemetaran ini. Aduh. Ainya. Aduh. Uh. Uh. Mamang Joni ya Akhirnya bisa maxwin lagi ya Kawan-kawannya uh, The King of Olympus Ya kawan-kawannya uh, uh, The King of Kakek Uus Mamang Joni teh ya boy uh, Si kakeknya ini lagi semangat membarah ini Mengulti-ngulti cantik buat Mamang Joni Makanya kalian Hayuk kalau mau ikut main Mainnya di Boss Win 168 aja ya kawan-kawan ya uh, uh, Gabung aja ke komunitas Mamang Joni Nanti disana dikasih linknya Oke Hayuk uh, uh, Cukup ya Sekian ya video dari mamang joni ini mamang joni kebentaran ini modal 50 jadi 12 juta dari mana ini aduh ayo mamang joni ini kebentaran ya kawan kawannya ya huh? mamang joni juga ingetin ya <guluh> buat kalian semua kalau main kayak gini ya uh -uh, jangan nafsuannya uh, jadi jadikan juga pekerjaan sehari-hari buat jadi mudah jangan ya kawan kawannya uh, kalau mau main ini cuman buat have fun aja ya kawan-kawan ya uh -uh buat Evan tuh maksudnya kalau ada waktu senggang aja kalian boleh main kalian lagi suntuk nah boleh main jangan sesapoe uh, ulin weh haben nepi duitnya banyak nanti ya teman-teman ya jangan ya mamang seakan akankan jangan main ya kalau gitu ya Harus uh, pakai uang dingin dingin dingin noh uh, uh, mamang Juni juga kasih tahu buat kalian ya yeah, sekali lagi nih uh, uh, di Boswil lagi ngadain eventnya ke buat kawan kawannya ya hayu makanya ya uh, uh, gabung di komunitas Mamang joni ya biar tahu arti eventnya apa gitu yang mau ikutan hayu gas ah uh, cukup sekian ya dari Mamang joni ya bahaya ya uh, Mamang joni kata-kata terakhir dari Mamang joni stay safe stay healthy ke uh, kawan-kawan ya bahaya dadah